Mondiat adalah salah satu jaringan periklanan Advertising Network yang membantu para pemilik situs web atau aplikasi untuk mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditampilkan di situs mereka. Berikut adalah tutorial cara daftar sebagai publisher di Mondiat. Langkah 1. Kunjungi situs Mondiat. Kunjungi situs resmi Mondiat di www.mondiat.com. Langkah 2. Klik Publisher. Pada halaman depan, klik tombol publisher yang terdapat di menu navigasi di bagian atas halaman. Langkah 3, klik daftar. Pada halaman publisher, klik tombol daftar yang terletak di pojok kanan atas. Langkah 4, isi formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran yang terdiri dari informasi umum seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Setelah itu, klik lanjutkan. Langkah 5, Verifikasi akun. Setelah mengisi formulir pendaftaran, Anda akan menerima email verifikasi. Klik tautan yang disertakan dalam email tersebut untuk mengaktifkan akun mondiat Anda. Langkah 6. Lengkapi profil Anda. Setelah berhasil masuk, lengkapi profil Anda dengan informasi seperti deskripsi singkat situs web Anda dan platform yang Anda gunakan. Kemudian, klik Simpan. Langkah 7. Tunggu persetujuan. Tunggu hingga tim Mondiat meninjau permohonan Anda. Setelah disetujui, Anda dapat memasang kode iklan Mondiat di situs web atau aplikasi Anda dan mulai menghasilkan uang dari iklan yang ditampilkan. Itulah tutorial cara daftar sebagai publisher di Mondiat. Jangan lupa untuk mematuhi kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan Mondiat agar akun Anda tidak terkena banet atau dibatalkan. Komen di bawah jika serasa ada yang ingin ditanyakan, saya akan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa subscribe dan like jika bermanfaat video tutorial ini.